Dalam video ini, Anda akan mempelajari cara membeli stablecoin USDT melalui sistem pembayaran EDV Cash. Buka subbagian balance di situs coinspeed.io. Pilih mata uang yang diinginkan. Kita pilih USDT. Klik tombol deposit. Kemudian pilih jaringan di mana kita akan melakukan deposit, misalnya TRC20. Salin alamat dompet yang muncul di layar Anda. Untuk mendanai akun bursa, silakan buka situs edificash.com/n. Jika Anda belum pernah menggunakan layanan ini, silakan tonton video kami tentang pendaftaran dan verifikasi di Edificase. Di halaman akun pribadi, klik Buy Crypto. Di sini Anda bisa membeli mata uang kripto melalui dompet atau kartu bank. Contoh, kita memilih Visa atau Mastercard. Tentukan mata uang yang ingin Anda beli, dan masukkan jumlah yang diinginkan. Lalu cari tether TRC20, dan klik tombol select. Pada jendela yang baru, Anda akan melihat jumlah transaksinya. Tempel alamat deposit yang telah Anda salin sebelumnya di Coinspeed. Pilih kartu yang telah ditautkan ke akun Anda, lalu konfirmasikan. Masukkan data kartu Anda, dan setujui syarat dan ketentuannya. Klik tombol Pay. Dalam beberapa menit, koin akan ditransfer ke akun bursa. Selanjutnya, setelah saldo berhasil terisi, Anda tinggal mentransfer dana ke akun trading untuk aktivitas lebih lanjut. Di subbagian Balance, cari USDT, dan klik pada tanda panah. Lalu, transfer jumlah koin yang diperlukan ke akun trading Anda. Setelah itu, buka subbagian classic trading dan pilih pasangan yang ingin diperdagangkan. Pada kasus ini adalah USDT BTC. Mengingat USDT adalah stablecoin, maka Anda harus memilih subbagian stable. Pada jendela yang muncul, pilih USDT dan pada jendela pencarian, pilih BTC. Pada jendela buy BTC, pilih jumlah koin yang ingin Anda beli beserta harga yang siap Anda bayarkan